Hai sahabat drakor kita bertemu lagi untuk membahas mantan raja Choljong di drama Mr. Queen yaitu Kim Jong-hyun. Pada tanggal 13 Februari 2021, Kim Jong-hyun melakukan live Instagram selama 40 menit lebih untuk menyapa para penggemarnya. Di live kali ini dan untuk yang ketiga kalinya buat saya, ia membahas tentang warna kesukaannya, lagu kesukaannya, dan pastinya tidak lupa menyapa para penggemarnya dari Indonesia dan dari negara lainnya Sepertinya setiap Kim Jonghyun live yang paling gercip dan banyak adalah orang Indonesia Kim Jonghyun belum cukuran dan live masih memakai hoodie padahal pengen banget lihat wajahnya yang bersih tanpa kumis seperti saat ia bermain drama dan pengen lihat ia memakai pakaian yang lain Karena pengen lihat wajahnya yang tampan tanpa ditutupi lagi sama penutup kepala jaket Kata imut, sudah makan dan spoiler dari drama Mr. Queen tidak pernah hilang dari pertanyaan penggemar Kim Jonghyun Ada penggemar yang menyuruhnya berbahasa Spanyol Tapi Kim Jonghyun membalasnya dengan sedikit berkata dan tersenyum karena ia tidak bisa berbahasa Spanyol ada satu lagu yang diputar Kim Hyun untuk lagu latar saat ia live. Lagu itu benar-benar sangat bagus. Lagu itu adalah lagu favorit Kim Jonghyun dan beberapa penggemar lainnya. Tapi gue lupa judulnya apa. Apa ada yang tahu? Ada penggemar yang menanyakan kehadiran artis Audie Marisa yang nonton live Kim Jonghyun pada tanggal 11 Februari pasti lihat dan dengar saat Audi ikut berkomentar dan dibalas oleh aktor Kim Jonghyun saat Kim Jonghyun live ada hal yang benar-benar sangat lucu ada penggemar yang menanyakan keberadaan mama yaitu sang ratu Kim Jonghyun langsung berkata kenapa banyak yang mencari ibuku ia pun bercanda dengan memanggil ibunya Inilah live instagram Ging Jonghyun Durasinya aku pangkas untuk cari aman Aman kuota buat yang nonton Dan aman buat saya dari Copyright Hello Indonesia Please I, I'm from Indonesia Indonesia I know Lanita Lanati Oh, ada yang terakhir Can you say Apakabal? I'm Indonesia I'm a 사람 I'm Exo song You know Exo? I know Exo I'm not cute Why are you cute? I'm not cute Hey Attention please I'm not cute Can you say Malkita? Sure, Malkita kita. Where is mama? Nggak, nggak. Kamu nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak She's mine. No touch. Hey, get out. Speak in Spanish. Spanish. Speak Spanish. I don't know Spanish. Spanish. 단어를 <laughs> 모르는데. Today is Chaling Wanghu Day. You know? Hi from Thailand. Heart day. Just last. <coughs> <clears throat> I'm not sure. Hey. What your favorite favorite color? My favorite color is blue, red, and violet. You're so sexy. Thank you. <laughs>